Dibakar. Pos Intan Jaya, Minggu Kelabu. Kontak, pos dibakar. Pen, pen, pen. Sini, men. Sini, men. Pos ini langsung ke meteran, wang ini met met dari sini, dari sini, dari sini met tanganmu ke atas uh, bajingan OPM pos pos Intan Jaya, pos kita bos. berapa meter? 50 meter, Mas, dari tok dari kiri, dari ya. kiri, kiri. Eh, mau mu eh, kris? Oh. Sumpah, dika, dinapa, tak semangat meskipun Satu dekat nyawa kita curi met satu Bapak. lari ke rumah yang kita curi, Ben, toy Ini. Oh. Ini. jaya. Pantuan.